Bapu yang ku ingin bersama diri Tuhan dia, yang lain hati, -hati satu ada Jika sebut, dia Dan sembuh Kami punya Kami sasini Tak lupa Dan dia Tak oh, oh. main-main Hatiku Apaku Taranku Ingir bersama dia Ku alat dia Sesuai semangku Ku dia Walau banyak perbedaan Ku intinya menghargai Hanya dia dengan kutu Bukan ku memangsa Oh Tuhan Tapi ku cinta dia Who are?